Gini sing aja. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufatun ala fatawal ulama, taala fatawie ulama, fatawa fatawie. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Tak bolak-balik Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini gula ngomong sensitif yang kaitannya ulama dengan negara, dalam konteks negara yang kayak binika itu nggak ika itu apa, misalnya. Ini repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa, Ambon, Irian Jaya, yang kayak begitu itu tidak fatmanya ulama itu sudah masalah bernegar. nanti tangkal jenengan sebut digus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya, saya pakai teori ulama, saya enggak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, ambon, Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah enggak ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah enggak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Indonesia. Faham ya? Mau aneh mulai dulu wali songket, maling ya pe. ape, kan Gino, ya, ape tukang jinoh ya ape, ape tukang gaduh ya ape, itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil dengan di API masih ada peluang komunikasi dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah ada peluang pembenah, pembenah sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, itu so di air apa sih, air hutan dua aronon NTT, pendadik <tipun> ya, ya. Lokan jauh kulonnya bodoh diserahkan jaja kiai provinsi lah. Begini selan kulon ngajak panjang lah. Ya wakus kulon mungkin sekarang kiai rt orang kiai provinsi. Jadi begini selan bareng sini kan. sekolah tinggi Jadi rektor segitu. Mu ada bahwa putar grup borai bodoh lain bagasannya Mbak Nabok padam. Kalau ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang, diundang padam. Dan ini termasuk mewakili tokoh eh provinsi levelnya Nabok. Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan. Soh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah. Kan tetap ingin apa Ini bojo ngecewakan oleh waduh pekat. Nak rabu pekat, ada kesempatan, dan di naskan, ada uang ngerai, soh. Tapi tak terkirir apa. Ya sama, semua sejarah wali Songo itu sama orang nakal kan nggak apa-apa. Kapan tulis biografinya ki Kudori tegal rejo. Dia itu terkenal itu kajianan bajingan. Bajingannya tundo mergosungkan ramai. Tang rambananau jenis kisah itu. Mungkin gua nengi atau repon. Gua bajingan tobat merku gua nusungkan bebas. Bisa nanti juga. Gue lo berketemu kalo begini senyum. Gue sungkan senyumnya nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batal malah lari. Toh teori itu ya, diakui Qur'an walaupun tafaz banar, kalau di min kopi, lanfaat teori itu juga ada jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan Cananonoa, ya belora kaltenan. Kan Cananonoa dia tenan, selingkoten, tenan. yo ya ke banjo, ya ke banjo, ya ke banjo, ya Nah, mengguskan jalan-jalan, kalau kadang tina kali orang gus, kadang gusir gak terting, nah, nah malah jadi roker. Jadi saya pertama saya awasi beli gusir si malah nyanyi, orang grup yang kerupetan malah wiritan, malah. <guluh> Artinya kan metode apa pun kan gak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhat metode kita seluas mungkin punya wacana gitu, terus kita punya banyak pilih pilih. Ini disebut istilahkul imah tetap nomor roh. Rahmat. Makanya, yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. -undang setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diun, diundang. Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah Allah Misalnya, sebelum ada badan narkoba, <tuk ke atas> narkoba> ada undang -undang misalnya tentang kawin perkawinan. Sebelum ada <narkoba> udang-udang, nah, misalnya tentang kawin perkawinan. Sebelum ada udang-udang, misalnya tentang kawin perkawinan. Sebelum ada nak udang kawin mesti Sebelum ada udang orang tanggane kawin perkawinan. Sebelum ada udang-udang, misalnya tentang kawin perkawinan. kita ada udang-udang, misalnya tentang kawin perkawinan. Sebelum ada udang-udang, misalnya Gak nah, neng saya lagi misalnya tokoh Ahmadia kalau yang menarik di bangku wel saya lagi wel ya lo monti begi aiko no kali-kali nyala nawai ide barang, ngono nangkala lo mau bagaimana mungkin kita jawab nanti Sunni lo. ini medet, gay non Sunni lo? Ketika uang lari nih aliran cari aliran apa ses? Angkut mana nanti sisa pangeran? Iku mulai berkorupi medet, berkorupi bobo, beralorot, paham ya? Ini masalah. Makanya, kalau balik ini malin, ya. Syariat Islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dak, dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fikhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini kselafil Tapi juga ada fikhud dakwah, dimana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, ini nama fikhud dakwah. Dan itu penting kita kaji Karena dalam sejarah Magiyah juga begitu Dalam sejarah apa Magiyah Ketika periode Mekah Zina itu tidak pernah halal Kamu catat, zina itu tidak pernah halal Maling juga tidak pernah halal Tapi ada periode 13 tahun Di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina Juga tidak ada hukuman bagi pezi Artinya apa Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina Urusan maling karena yang mendesak saat itu urusan tahu, Tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa Tauhid itu lebih benar ketimbang Trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke, ke urusan Zina, Maling, gento dan sebagainya. Atas kritik sunnah, proses dalam sunnah, itu juga penting nih. tahapan-tahapan dalam proses dak. Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat. Mesti ada ulama formal, ada ulama yang ada formal. Di sini ada ulama yang syariat kayak Sunan Kudus. Selama ini tidak cocok, misalnya kali Kalau Kalijoko, kalau Islam itu benar, malah di penggemar yang yuk-yuk-yuk-yuk. Termasuk rawsa sholat dari sholatnya Mbak Ali. Ati ini besok, sholat. Saya akan membayar Al-Ali sholati, sholati koglar, dan jok-joklah. Sunan Kudus kabir, cara ada ini. Selawasnya raca Ya tapi bagaimanapun, bagaimana menggawai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, Gorongani Tingkir, kalau tidak model Kalijoga. nyata ya, tetap saja Islam pirang-pirang, di solat juga saka. Paham ya? Itu dulu masalah, betul. Sunan Kudus kiai pekeh. Bahkan uloh untuk cerita, nge, dari lisan ke lesan, dari para kiai. Sunan Kalijoga itu tukaran terus di Sunan Anul Yakin, ke sisi gak bisa dakwa aku macan tengul nampaknya jenis wayang apa? tengul, wayang tengul lah bentuknya fisik uang kayak <tik> patung, haram gaman suara sorotan tanud dibanguk ngangguk nyawa barang jarum biaya-ngangguk akhirnya itu kanan kali joko sadar itu metode efektif walhasil akhirnya disewana kiai sepuh-puh zaman itu sunan kudus, sunan Ampel, terus ditanam ya sayi sedengahnya wayang kulit mereka uang gepeng ura-urep ya tetep ada wayang tapi kulit artinya itu, ya gepeng. artinya kan gaug karena rauhrib itu kan rauhrib kalau ngekeinyo itu itu setengah-setengah lho sunan kali Joko muni sehagaten itu lo moh mau ini sehagaten mau ini kalimat sehagaten itu lo mau ini kalimat so, sangking is ini yakin putih ke sunat ya nganggung ireng orang tapi foto wali songo putih kecuali kali Joko. Detik, Pak Giontono, Pak Gusumo, emang tako burung, Bapak belum. Tuh, kali negariku keung, tuh, Pak nanti di guru tiang-tiang gara-gara terkenal. Bapak belum diwarisan, Pak Giontono. kusumo, saya warisan, kulo keluar utama. Nih, Kak, boleh Kak Bide Sinten Sunan. Hei, jangan keluar ya, Nak. Muntah tol, gue ngopi ya. Hehehe, mau lekus barang apa ya? Timo Sistol, gue ngopi ya. Emang sing doang, aku terus gue lo mulai dulu Abu Yazid al-Busawwin juga begitu mesti ada ulama yang di kampung-kampung sama anak cerita ya biar ulama sari'at ada terlalu ekstrim zaman Sayyidina Umar jadi khalifah khalifah resmi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat dan saat itu belum banyak konflik bias belum banyak itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Umar saya punya saya, umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Ini saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais al -Korne. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul Khotimah. Terus Umar, pakai Fakih pulang Pulau ngertasi sepundi. Ini di udah penyakit baros. Fakad haba'uwah ilamu diadirham.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 walaacel akhirnya suatu saat itu rombongan waj Alkorni dari kurun Alkorni, ini itu Sayyidina Umar ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis waj alqarni buatan purun walaacel akhirnya yang memerintahkan ini rasulullah waj Alkorni purun, nangis, terus ditunggu lalu itu yang antik Pak? Sayyidina Umar tanya, ya Uas, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir ini harus pertemuan apa? terah. Wah hasil semenjak itu tidak ada keteraturan sama umat. Artinya apa? Dan itu saya yakin sama ada ushanul gulong, keduren atau makam gulong. Dan resiko sama itu Artinya begini, ketika orang dengan iszatil Islam ini catat betul. Misalnya wong jadi k gede, katus k gula, misalnya k memon, katus, katus kaya jasembu jadi, katus gusur, kayak k g besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi k besar. Oleh umat loh, oleh umat, tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat, ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai. mobil mewah, dia dua akhir, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, di hamil pasur Wan, umat. Artinya apa? Mereka aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah, punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran? Tapi dengan percontohan orang-orang kayak West Korni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Siti Nauman, Habib Lutfi, G. Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusu, war. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia dengan kebenar, Kebenaran. Faham ya? Akhirnya umat kan enak, Lukas 10, Nurah 16. Kalau nganti saya ikut orang tahu imam masjid, padahal imam masjid disungkan lo. Kalau tidak tuh. Kalau beresoh yang dasar dari anak kalau dia kan Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah tentang titik dan kewajiban dasar dalam Islam untuk rumah anak. Soal pengaruh aku lo, saya ngomong ini jujur lo. Saya punya pengaruh kalau ngaji ya ngasih, ngasih saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Kau wala jen, joleh. Tidak ada santri. Kau dihapri meladung ke zuriatan atau ibarat ada tulaban. Tidak ada yang berkata sebagai santri. Ketok <tuh> tangan pun. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dulu itu kan terbayang Kiai yang mulio Kiai yang dapat suanan banyak Kiai yang di wong cucu itu bahaya itu bayar mulai ada di mana mutong perempal perempul aku ngalim loh orang nek Kiai udah jadi kiai loh untuk jadi Kiai itu kan gampang orang nek mati salat nek mati baca nek mati kebenaran wes sakit kote Kiai paham ya? malah dia ne gento nanya ratno enak ngantar di mul Kulon adi Saniki, bayang lo no Saniki, ngumpul mau sama Saniki kuapelo rasa neng kulon, kulon nem, ma ada masalah. Kulon kok kurang kabar Saniki si seneng jeringan itu bubar kabus. Sami sekolah garok lo betul susah, Hakon nih, hapon wawahan waw, nih betul susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam, uas alkohol ini mau tukang angon berdua, kerumah ibu, agar esok dagangan nih pasar nabati di rumah ibu. Eh. Tapi dengan begini dia walinya setingkat di Umar karena bayi itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah umar. enggak harus semahal umar. Sama tidak usah niru ya, masalah ini seramulya loh ya. Artinya ya sudah. ada usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nafullah hanya tak tiru dengan. Artinya tak tiru, biar saya, hidup saya itu murah. Tanyakan istri saya kulon sering kalau debu jublur D aku nama mati, langsung bener masangan ini gigik dia bagai kuburan jero terus bener yo rasa ngudang wong, yo rasa disolati, anak aku yang mau main kau nyolatin orang yo, oh bagai rasanya repot, karena asing tempat terbengkada ini sudah urusan dengan saya yang penting aku kepengen so anakku nyolatin dengan demikian kita biasa jadi Kia yang muda aku mudah bahagia karena punya anak seneng anak sudah coba kalau saya menargetkan bahagia mengenai umat yang banyak mengenai loyali Rabindri yang kieilio partainya Rabindri partai tokoh lio lorah hati, paham ya? wujur lorah hati, bener, orang pengeh begitu juga era Abu Yazid al Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang anjani preman-preman nanti saya akan ceritakan lagi jadi Abu Yazid al Bustami sangking Ainul yakin dengan Gus Warga takut mengira gusti. kalau saya di surga temannya siapa? Jadi rata apa 1.000.000 orang, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau Denu yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi Denu dua kelas yang orang lain, berarti. Sambil pangeran Walhasil dijawab siar misalnya, ya warugen misalnya, warugen itu atau aneka kayak piring Jepang, soalnya rata ketunan. Ya preman sih tidak, nyerainya tidak preman, soal hasil terus barang dipetui pas neng warung mau minum-minuman. Jadi ya, ini minum, sampai Banyu Biasa, Banyu Putih. Kancangnya sudah minum ke sini. Hmm. Akhirnya Bu Yashid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya, salah. Masuk kocokku kuning suaraku kok orang-orang itu. <laughs> Pas tapi balik kanan diculoh. Ya, Bu Yashid, ya betul saya teman kamu di surga. <laughs> <laughs> <laughs> Akhirnya takut, Bu Yashid. Saya umpuh itu wali kelas atas. Kalau aku anak-anam itu. Kulau kancangnya minum-minum itu dalam proses dakwahi mereka, separuh itu tak taubat, yang separuh itu kasih jenengan beriak, Abu Yazid beriak, Walid resmi kau mau bantu mereka, jadi gampang aneh, umat egoisme, tuh kan pimpin dari Musa, paham ya? Wafiyah itu ternyata ini iya, umat empat belok rayaku, nak orang taubat atau jodang Abu Yazid, gelarang. Hei umatku itu seorang wali wabi ya. Lihatlah wajahnya, langsung tobat. Katanya, mana alamatnya Kiai? Itu tahun nubuat nubuang ono Kiai. orang tahun nubuat nubuang, orang nubuang, sing tobat. Keronok wajahnya tak suaranya, orang pati Kiai. Paham ya? Orang pati nubuang, iya, iya, untuk Kiai orang nubang, yeah. Yeah. Yeah. nubang ora sing tobat malah kepalanya. Iku rapati pati nubuang. Contoh lagi bahwa orang soleh itu harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya, siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh, kan? Nabi Khidir itu dewean. Tapi saya ikut uang kejangkitan penyakit. Dia sukses di sini, pengaruh wakil sama ya, akhirnya nak wiridan. Akhirnya ikut tangan, nanti keluar. Entahlah, biasanya puluhan gue, gue kayak ditegakkan, buatan pura, murahnya ternyata saking nak cemburang ragu. Logeto malah keliru. Kalau misalnya, jadi itu saja masalah. Itu, misalnya, gue suruh ke rujuk era karo-karo Tapi saya tetap menjaga energi ala uas ini hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas Esan tuh gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Keluar ngerasa tenang. Mengeluh nggak tertemui, gue baling-bis, jika saya iuang gak uang awam, kadang dikisauin tiang. Sarat-saratan aku enak tenang. Artinya dia nyaman tenang. Kadang itu bisa iuang, kadang macam-macam. Sarat-saratan. saya kurangin pasar biasa, canggih bisa uang ya, canggih bisa uang